Oke saya tilang ternyata mobil ambulans yang membawa sejumlah wisatawan ditilang polisi tujuh 7 Mei lalu di kawasan Puncak Jawa Barat seorang perwira polisi Ibtu Dani Sutarman terlihat kesal dengan sopir ambulans yang ngeyel kekesalannya memuncak ketika sopir itu berkelit saat ditanya soal SIM dan STnk-nya Sang sopir malah terlihat so akrab dan mencoba mengajak bicara Dani sambil merangkul Dani. Setelah dicek, ternyata pajak ambulans itu mati. Pengemudi juga tidak membawa STNK serta tidak mengenakan sabuk pengaman. Ini kenal nggak bapak kenal nggak ini? Salah. Ini kenal nggak? Nggak kenal. Dari mana pak? Dari bapak. mau. STNK mana? Sim STNK mana? Saya petugas. Sim STNK mana? Saya petugas. Mana? Dari mana? Mana? Sim STNK mana? Ibtu petugas ini Dani Sutarman menjabat sebagai kanit regidan Satlantas Polres Bogor. Lulusan Akademi Kepolisian itu merupakan anak mantan Kapolri jenderal Purnawirawan Sutarman. Oh bukan dari Sukabumi. begitu jadi si. bilangnya bu orang sakit bilang mana, mana nah, si mes nah, tankan si ini si mes koordinasi dulu si mes tanka mana si mes kamu koordinasi koordinasi m k mana sini si kamu saya petugas si mes kamu mana si mes tanka kamu mana sini di sini sini yang yang iya ya